kita bertemu kembali untuk belajar mengenai kedudukan cermin dan lensa nah di disini saya tegaskan kita memasuki tahapan tentang cermin cekung dan juga lensa cembung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya saudara-saudara sudah diberikan gambaran kalau cermin cekung arah kelengkungannya ke dalam. Lalu di sini adalah pusat kelengkungan, maka diantara ini ada yang nama titiknya tempat berkumpulnya sinar-sinar istimewa itu adalah titik fokus. Kemudian kalau lensa cembung, kiri dan kanan itu akan saling melengkung keluar dan masing-masing mempunyai jari-jari. Ini pertama, pertama berarti kelengkungannya di sini di kanan R1 dan ini R2. Karena sinar dianggap e, berasal dari sebelah kiri nah diantara R2 ini ada F2 lalu ada F1 dimana letak pembentukan objek objek diletakkan di sebelah kiri nah, misalnya di sini kita punya aturan ada nomor ruang benda untuk cermin cekung nomor ruang benda dimulai dari satu antara di titik O sampai F lalu ruang 2 ruang 3 dan ruang 4 yang ada di belakang cermin kalau untuk lensa, kalau di sini adalah pusat kelengkungan cermin, eh, lensa, berarti ruang satunya ada di sini, lalu ruang dua, ruang tiga, dan eh, ruang benda empat itu sebenarnya tidak ada ruang benda keempat. Yang ada adalah ruang bayangan sebenarnya. Jadi ruang bayangan keempat itu satu daerah dengan letak objek. Jadi kalau di atas ini adalah benda, kalau nomor ruang bayangan ada di bawah yang disebut dengan imaji. Nah, ruang satu imajinya ada di sini. Sebelah kanan, sini ruang imaji. Lalu ruang dua dan ruang tiga. Seperti apa hubungannya? Dinyatakan dengan rumusan sederhana. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan adalah sama dengan lima berarti kalau 1, ya tambah 4 lah, supaya jadi 5. Kalau 2, berarti tambah 3. Kalau 3, ya tambah 2, supaya jadi 5 maksudnya. Sementara letak ruang benda 4 itu tidak pernah ada, karena ruang benda 4 itu sama artinya dengan bayangan Maya, jadi semua bayangan yang ada satu lokasi dengan bendanya atau berada di belakang cermin ini pasti bersifat maya. Sementara yang ada di depan cermin pasti bersifat real atau nama lainnya nyata. Karena nyata itu selalu terbalik dengan kenyataan. Cie. Dan kalau maya, ya pasti tegak namanya juga maya, virtual. Masalah diperbesar atau diperkecil silahkan riat. Nomor ruang masing-masing. Oh, ini -masing. nomor no ruang. Dan ini adalah nomor objeknya. Nomor objeknya. Itu, teman-teman. Imaji itu untuk bayangan. Bayang-bayang kelabu. Lalalala. Benda adalah objek. Iya. Yeah. Iya. Nah, misal sekarang, saya berikan trik yang paling sederhana lah. Eh, katakan sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari 100 cm. Nah, sekarang kalau kita lihat, R ini di sini 100. F ini berarti separohnya. Karena tempat perkumpulan sinar-sinar nanti membentuk organisasi, itu ada di F. Yang berarti separuh dari 100 adalah 50 cm. Berarti ruang 1 terletak di antara O sampai 50. Ruang 2 terletak di antara 50 sampai 100. Ruang 3 terletak di antara 100 ke atas. Sampai tahi hingga Ruang 4-nya di mana? Sekali lagi ada di belakang. Nah gitu. Jadi ini urusannya di dapur ini adalah urusan Maya atau virtual Oke lanjut lagi dari sini soalnya misal sekarang bendanya diletakkan sejauh 20 cm lah 20 cm ini kira-kira ada di ruang berapa dari 1 2 dan tilu 1 2 dan tilu ada di berapa 20 kita lihat rentangnya 20 Oh ada di 0 sampai 50 berarti bendanya di ruang satu Nah, benda di ruang si Jimawon. Berarti nanti bayangannya ada di mana? satu tambah berapa supaya menjadi 5? Harus satu tambah 4, sehingga nanti bayangannya akan bernilai negatif. Gimana, Pak, menghitung letak bayangannya? Jangan lupa rumus ajaibnya. S kali F dibagi S kurang F. Tak percaya? masukkan. 20 kali F-nya 50 kan? 50 nih F-nya. Dibagi 20 kurang 50. 20 kali 50 itu 1000. 20 kurang 50, min 30. Berarti 100 dikurang, bagi 3. Min 33,3 cm. Tanda min inilah yang menunjukkan bayangan. Yang ada di ruang 4 akan bersifat maya. Sekali lagi, maya. Sekarang kita lihat, s 33, s 20, mana lebih besar? Pastilah S-aksen toh. Nah, berarti nanti perbesarannya akan lebih besar dari 1. 33,3 dibagi 20. Apa sih rumus perbesaran? Sekali lagi, rumus perbesaran adalah perbandingan dari S-aksen atau letak bayangan terhadap S atau letak benda. Atau tinggi bayangan dibagi tinggi bendaknya Ayo kita cobalah daripada ngepusi Min 33,3 dibagi 20 ah, eh, Berapa? Tanda minus dalam tanda mutlak berarti akan menjadi positif 33 bagi 20 Ya kita buatlah, dia ya, pasti akan lebih besar dari 1,5 1,6 berapa gitu ya 1,5 lah perkiraannya lebih tepatnya kalau Anda menggunakan kalkulator. Baik, sekarang kalau soalnya masih jari-jarinya itu 100. Berarti F-nya juga akan menjadi setengah dari R. 50 cm. Bendanya diletakkan 40 cm. Sekali lagi, 40 ini ada di mana? Di depannya F kah? Atau di belakangnya F? Karena 40 lebih kecil dari 50 Oh ini bendanya sekali lagi Ada di ruang 1 Nah berarti bayangannya ada di ruang 4 Karena 1 tambah 4 akan menjadi 5 Nah sekarang berapa jauh jarak bayangannya S kali F dibagi S kurang F 40 kali 50 dibagi 40 kurang 50 2000 dibagi min 10 Min 200 dibagi 1 Min 200 cm Berarti perbesarannya adalah Min 200 per 40 Oh 5 kali Nah gitu dia Berarti bayangannya akan diperbesar Karena sifatnya negatif berarti bayangannya maya Kalau maya pasti tegak Nama lain dari maya ada di kelas 11 Mipa 5. Maya nama lainnya adalah virtual. Nah, itu dia. Oke, itu mengenai uh, apa ini? Cermin dan lensa. Prinsipnya untuk lensa cembung sama saja. Tidak ada jauh beda. <tuh> Yo, sekarang yang kita bicarakan adalah pembiasan. Ini adalah sebuah bidang batas yang menentukan ada medium 1 dan medium 2. Medium 1 digambarkan dengan sebutan namanya indeks bias 1. N2 namanya indeks bias 2. Rasionya nanti adalah N2 per N1 atau sering ditulis indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Dari mana persamaannya? Pada saat sebuah sinar datang masuk, begini, lalu kita tarik garis normal yang tegak lurus dengan bidang nanti akan membentuk sudut namanya I nah I inilah yang dinamakan dengan sudut datang nah pembiasan ini akan kita cek bagaimana menghitungnya karena ada persamaan-persamaan yang dinyatakan oleh Snellius sebagai berikut N1 sin I sama dengan N2 sin R dengan kata lain, N2.1 adalah sin I, eh, ya betul, sin I per sin R, N2, N1-nya. Karena yang kita cari adalah sin R, berarti N2 per N1 kebalik, <tik> balik yang betul adalah N1 sin I dibagi N2. Misal, I ini nilainya adalah 60 derajat, lalu N2-nya ini bernilai akar 3, misal. Lalu N1 ini 1. Biasanya untuk udara dibuat suatu tetapan nilai indeks biasnya adalah 1, dan ini adalah konvensi. Oke, sekarang kita coba nih. 1 dikalikan sin 60 dibagi akar 3. Nah, itu baru masih nilai sin R. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Dibagi akar 3. Akar 3 sama akar 3 dicoret. Nah, yang tersisa adalah setengah. Nah, sinus Alfa sama dengan setengah. Berapakah Alfa Kalau kita buka tabel 1, Sudut sinar istimewa ini akan bernilai 30 derajat nah, Jadi kalau ini dibuat pernyataan menjadi kalimat matematika dalam bentuk tabel N1, kemudian I, setelah itu ada sin I, kemudian ada N2, setelah itu ada sin R Lalu ada R, akan memenuhi 1 60 derajat, nilai sin 60 adalah setengah akar 3. N2-nya adalah akar 3. Aduh jelek sekali tulisan itu. N2 adalah akar 3. Sin R-nya berapa? Dari hasil sini kita peroleh setengah. Nah, inverse sin dari setengah atau arc yang menghasilkan nilai setengah adalah 30 derajat. 30 derajat di sini. Itu dia. Ini contohnya. Nanti ini bisa dilanjutkan sesuai dengan petunjuk guru-guru yang ada di dalam kelas ya. Selamat belajar.